Halo Shotmania. Selamat datang kembali di channel yang membahas tentang rekomendasi slot gacor hari ini Kamu yang melihat video ini, pastinya kamu yang sedang ingin mencari tahu game slot yang sedang gacor Kita mengetahui, banyaknya permainan game slot, terkadang membuat kita bingung mana yang akan dimainkan dan yang dapat memberikan kita kemenangan Karena tidak semua game slot memberikan kemenangan setiap harinya jadi kita harus pandai-pandai mengetahui slot yang akan memberikan kemenangan. Setelah kamu melihat video ini, kamu tidak perlu bingung lagi. Karena, di video ini kami akan merekomendasikan game slot yang sedang gacor yang dapat memberikan kamu kepuasan dalam bermain. Namun sebelumnya pastikan kamu bermain di situs yang dapat mendukung tingkat kemenangan game slot tersebut tempat bermain yang dapat memenuhi itu semua adalah bandar slot online 77 atau BSO77. Dengan promo dan event yang disediakan oleh situs ini dapat memaksimalkan kemenangan kamu. Jika kamu sudah mendaftar di situs BSO77, berikut rekomendasi slot gacor hari ini dan cara menang bermain game slot online berada dalam permainan video. Tonton sampai habis yang sobat slot mania. Selamat menyaksikan. Whoa! Yeah.